Sedangkan acara berikutnya, yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu. Mu'idah Hasanah dari Banjirani pun, al Romo Romo Kiyahijian Waris Said Kepadanya, waktu tanpa tempat kami persilahkan berserta doa. Terima kasih. Saluh ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamina wa kafah Alladhi an'ama alayna wa hada. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah Rabbul aradina wassamawati l'ula Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiul Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa maulana muhammadin Al-Mujtaba wal-Muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al wal-wafa la ilma lana Rabbi shurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli rabba nafthah baynana wa bayna bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd sadad al-mashayikh para alim bapak-bapak kiai, ibu-ibu para pimpinan pondok pesantren ketua majelis ulama Indonesia Kabupaten Trenggalek segenap pengurus cabang Jamaiyah Nahdlatul Ulama dalam semua jajaran dan tingkatannya juga pengurus cabang Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain yang sama-sama kita hormati. Para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan. Pejabat pemerintah Mas Ipin Bupati Trenggalek bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang berkesempatan hadir. Pak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres, Terenggalek, Ajun, Komisaris Besar Polisi, Didit, BWS, SIK, MH. ngapal, -ngapal Nose. Bapak Wakapolres, para Kabak, Kasat, Para Kapolsek Jajaran Mapolres Trenggalek Yang sama-sama kita hormati Haldirin, Khaldirot Ibu, Bapak Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati Rahimakumullah Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-73 Terlebih dahulu saya sampaikan dirgahayu Polri yang ke-73, mudah-mudahan Polri makin jaya, mudah-mudahan Polri makin istiqomah dalam mengemban amanah utama di bidang kamtipmas demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan tema Mari Bersatu Bangun Indonesia Kita semua bersaudara Hari ini, malam ini Saya tidak merasa sebagai tamu Jujur Saya merasa sebagai bagian Dari Anggota keluarga yang diminta untuk berbicara di hadapan keluarganya sendiri. Cuma kebetulan saya lahirnya di Bojonegoro, dan saya nggak pernah pesen untuk dilahirkan di Bojonegoro. Sebagaimana penjenengan nggak pernah pesen untuk dilahirkan di Trenggalek. Oleh karena itu, apa saja? yang kita tidak pesen jangan dibikin ribut jangan dibikin geger kalau kita beda asal daerah kita tetap sama-sama bangsa Indo bangsa Indo sama sekalian warna kulit saya seperti ini saya juga nggak pernah pesen Sebagaimana penjenengan warna kulit yang burek-burek, juga nggak pernah pesen. Maka sesuatu yang kita nggak pernah pesen sekali lagi, jangan dibikin ribut, jangan dibikin geger Apapun warna kulitnya yang tinggal di Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia adalah saudara. Apalagi kita yang beragama Islam. Secara akidah, kita diikat dengan la ilaha il, lallah muhammadur rasulullah. Sebagai warga negara, kita diikat dengan komitmen berbineka tunggal. Dengan dasar negara Pancasila, kita punya tekad bersatu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Allahumma ala Muhammad dari rumah ibadah kita masjid kita dapat beberapa pelajaran tentang kesetaraan derajat kebersamaan dan persatuan serta persaudaraan ini perlu saya sampaikan setelah hiruk pikuk perpolitikan bangsa Indonesia agak pil mulai pil kades pilek pil kada pil pres mergokokean pil okeh sengkopla beliur karenanya ekses-eksesnya harus kita hilangkan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad mungkin kemarin-kemarin gara-gara beda warna kaos sempat Gak akur sama saudara, gak rukun sama tetangga. Sekarang saatnya kita merapatkan soft, meluruskan barisan, merajut kebersamaan dan persaudaraan. Setuju? Dari masjid kita dapat pelajaran. Dari manapun, arah rumahnya. Semua datang ke masjid Ada yang dari arah barah masjid Ada yang dari arah timurnya masjid Ada yang dari arah selatan Ada yang dari arah utara Ada yang dari arah pojokan. Semua datang ke tempat yang sama Yuk jawab Semua datang ke tempat yang Dengan tujuan yang Dengan niat yang Menyembah Tuhan yang Menghadap arah yang melakukan ibadah yang, dengan gerakan-gerakan yang, dengan bacaan-bacaan yang, ini artinya, siapapun kita, dari manapun asal kita, apapun suku kita, kita sama-sama bangsa Indo, di masjid, siapapun yang datang dan masuk masjid, diperlakukan sama, tidak ada bedanya, ini bukti bahwa di hadapan Allah, semua manusia sama: Ketua RT masuk masjid, sandalmu copoten. T. Yuk, nyaut! Ketua RT melebu masjid, sandalmu copoten. Ketua RW melebu masjid, sandalmu copoten. Lurah melebu masjid, sandalmu copoten. Samat melebu masjid sandalmu copoten, bupati melebu masjid sandalmu copoten, kapolres melebu masjid sandalmu copoten, Kiai nggak usah, ya sama, jangan mentang-mentang jadi kapolres masuk masjid nggak mau lepas sepatu nggak mau lepas sandal, ditegur sama orang, maaf pak sandalnya dilepas, saya kapolres nyok nyok nyok nyok nyok sandalan. Yang mengikuti kita itu diutus-utus malaikat, karena malaikat nggak kenal pangkat, malaikat nggak kenal akbp, termasuk malaikat alam kubur mungkar nakir nggak kenal akbp, jadi nanti kalau meninggal jangan dikira yang meninggal kapolres malaikat mungkar nakir mau nanya izin komandan, saya mau nanya, enggak manggilnya nggak ada. Ya AKBP Didit BWSSIKMH Kak payu jabatan ngoniku Nang alam kubur Pokoknya langsung dibentak-bentak Hei Didit Man buka, Man nabi juga, Ma imamuka Ma kibla duka. Bisa jawab Lolos, selamat, aman Gak bisa jawab Nyonyor, nyenyek kiyayu ngunu ojo dianggap leksing sedo Kiai, malaikat mungkar nakir Arab nekaui sungkan Nun sewu kiai nge dalam nyon pangabunten sak jaringi pun keparang badenang leti penjenengan, enggak nanyanya tanpa gelar gak arti ya sahib alfadillah wassaadah wal karamah gak payu, tetep dibentak-bentak hanwar zahid nyewis langsung suargo Nah. terserah saya yang ceramah saya kok. Zaman nggak pengen kayak contoh munggawa ganteni aku. Derajat manusia di sisi Allah sama. Yang dinilai Allah bukan jabatannya, bukan kedudukannya, bukan pangkatnya, bukan kekayaannya, bukan postur tubuhnya, bukan perecengannya, tapi iman dan takwanya La walakin kulubikum Allahumma Muhammad. Binatang saja nilainya beda-beda para jamaah Yen sapi iku nilaine teko daginge. Semakin nakeh daginge, sapi ini semakin larang regane. Sapi itu semakin gede, semakin larang regane semakin lemu semakin larang regane sorry, sing lemu-lemu ojo -lemu, tersinggung aku bahas sapi lah kayak sing lemu kok terus miring-miring ngene lungguh opo dikira nek miring terus dati langsing ya panggah lemu tapi pancen ngono wong lemu niku deleng lek tepak selfie mesti gayane miring foto bersama orang ngira manggon tengah manggonnya yang pinggir karena kalau di tengah, dia akan kelihatan ambah menjabah maka bapak-bapak saya pesen yang duwe bojo lemu ngomong sak ngomong sing hati-hati soale wong lemuh ini sensitif banget jangan pernah membicarakan kelemuannya ya, Nek ngomong ya kudu sing hati-hati misalnya pas dibonceng sepeda motor saya nah, sing itu wongmu bangkean. bangkean yes, biasanya rak teko mas, abot mas yo? enggak aku keleman pa mas, yang ngomong sopoh ku gak lemu dek cuma lek tak bonceng sepeda motor rodo ngarep kudumu mumbul. melaku bareng gandengan tangan yang pasar biasanya teko, jadani ngomong aku lemu apa ya mas sengomong ngomong Saman ku gak lemu yang cuma lek tak cekel tangan saman, rasana aku koyok nyegel cagak listrik <laughs> Ya kalau masih muda biasanya kan suka kayak gitu apa aku kegemukan mas ya apa aku kegemukan mas ya enggak, dunia ini aja yang terlalu sempit kalau bahas sapi regane sapi teko lemune, teka daginge. apa semua binatang dinilai seperti itu ternyata tidak nyatane ono manuk wicili ungkil-ungkil kok manuknya apa ya manuknya uang dagingnya sidik neng rekane solueh larang tini bang sapi sing lemu manuk perkutut manuk murai mergo manuk sing dinilai boten daginge tapi suarane yen nilai nilaine toko suarone yen sapi nilaine toko lemu yen uang tugu uang terenggalek nilaine toko nek toko lemu nih. kono ndang saingan karo sapi Teko iman taqwane. maka walaupun berbeda tapi kita tetap rukun dan saling menghargai ada satu filosofi indah kun kalyadain wala takun kaludzunain jadilah kamu seperti dua tangan jangan seperti dua telinga bapak ibu saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah tangan penjenengan dua, betul? jawab, tangan penjenengan dua, betul? sama apa beda? beda apa sama? Loh kok sama tanganmu dengan karung? No? we are on? ya bedalah, kanan sama kiri walaupun tangan kita beda, kanan sama kiri tapi rukun beda neng rukun bukti nih ketika tangan kiri gatel tangan kanan tanpa dipanggil tanpa diundang gak usah dikongkon moro oh gatel pokoknya ini tak kukur ke orang tangan kiwo gatel kok tangan kanan cuek orang ngurus gatel gatelmu kukur kukuren diwe orang ada demikian pula ketika tangan kanan yang gatel tangan kiri, ora oh, usah diundang gak usah diceluk, gak usah dikongkon moro, oh apapun gatel oh. kini tak kukur ke, subhanallah lah kok tangan tengen, tangan kiri gatel karo, kukur kukuran, ini artinya apa, walaupun beda, tapi tetap rukun Yen ono tonggomu kena musibah yen ono sedulurmu sakit yen ono koncomu kesusahan ditueni, dijenguk, disambangi, ora usah tekok partai neopo, ora usah teko milih calon kepala desa sopo, halo, untung gue nih nemen, <tuh> megap, megap ambekane kari ngik, ngik, ngik, ngik, nyambangi ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, ngik, Wonten boten sing ngoten niku? Ana iki wonge nganggo Coba seperti dua tangan kita. Beda tapi rukun dan saling menghargai, saling mengerti. Ketika dipakai jalan lembean, yang tangan tengen maju, sing kiwa ngalah. Oh yo wis, awakmu sing maju, aku tak mundur gantian sing kiwa maju tengen ngalah oh ya wis ganti awakmu maju aku tak mundur Soalelek maju karo bareng jadi vampir padahal dua tangan kita itu fungsinya beda tugasnya beda tangan kanan bagian api-api enak-enak tangan kiwo bagian elek-elek halo coba tangan-tangan itu tugasnya sing kepenak-kepenak, sing api-api salaman, gawe tangan banter, salaman, gawe tangan mangga ke tamu, nganggo tangan tanda tangan, nganggo tangan dada, nganggo tangan cium jauh, nganggo tangan Hmm, tangan-tangan lo, sing bales kok tuwek nyapo Mbah melu-melu Maksudku ngarpe gue, lo kok sengene burine tuwong. baleni tanda tangan, nganggo tangan, Manggake ketamu, nganggo tangan, salaman, nganggo tangan, dada, nganggo tangan, nompor duit, nganggo tangan, tangan kiri mboten nesu. Tangan kiri nggak pernah demo, nggak pernah protes, nggak pernah marah, nggak pernah iri, sebab tangan kiri sadar, memang aku seksi kebersihan. Tugasku kan urusan belakang. Tangan kanan sayang banget sama tangan kiri. Dibilangin, hewawo eh kiwo, ojo cili ati, pancen aku sing bagian nompo duit. Tapi nggak nek duitnya tak tukok ke jam tangan yang maked kamu loh kayak gini. -gini. Hmm. Yo pamero yo pantes wengapi o jamu wih kodanan mati wih jari tangan-tangan, hei kiwa aku bagian numpot duit kau letak tuh kok ke jincin saya ngangguk kue lho asli, wakmu sepuan wih kuk beda tapi rukun dan saling menghormati saling mengerti wala takun udunain. Ojokoyo kuping luruh artinya apa? Dua telinga kita itu dekat tapi nggak pernah ketemu. Parek neng ora tahu petuk. Ayo kupingnya sobok tengen sing tau petuk. Kuping bedos. Dekat tapi nggak pernah ketemu. Keparek tapi nggak tahu petuk. Wong karo sedulur karo tonggo, omye oh kepare. Orang nate kebeng, ketemu Gak pernah bertegur sapa Gak ada nyambung silaturahim. Ini ku berarti manusia Meret kupeng gak kupeng ini ku egois Gak punya kepedulian Kupeng kiwa gatel Kupeng dengan orang ngurus Gatel-gatelmu Sogron linggis gono nganti curahkan kebe orang ngurus kuping Kupeng dengan gatel Aku pengkiwan orang ngurusi dan punya sifat iri. Ketika aku pengtengan tinggoni anteng, singkiwan jaluk, model kudu podo, lek tengan anteng model bunder, kiwan jaluk bunder, mah dikei kotak Soalnya lek tengan bunder kiwa kotak edian. Ukurannya ekudu podo, yang tengen gede, kiwa gede nekudu sumono, yang tengan gede kiwa kok cilik, bento karo sedulur karo tonggo iri tonggo mbangun nomah kudu iso mbangun nomah tonggo tuku tanah kudu iso tuku tanah tonggo tuku kendaraan kudu iso tuku kendaraan tonggo duwe alpat kudu duwe alpat tekah Allahumma salli ala Muhammad ayo belajar dari filosofinya tangan nyon ngapunten. tangan kita punya jari lima yang normal, betul? semangat dong Trijine tangan gulong sampaniku niku limo, Leres? beda apa podo. Eh, wong tugu rata urung menungguwi. Trijine tangan kita limo, Leres? beda apa podo. Jelas beda, ukurannya beda, besar kecilnya beda, tinggi pendeknya beda namanya juga beda-beda. Ayo kita urut. Yang ini namanya jari. Ya Allah, wong gak harus jeneng. Ini namanya jari. loh sama dinyanyi ke bucah Ini namanya jari jempol pal pal. Apa kata jari jempol anak sekolah tidak boleh ngompol pal pal. Ini namanya jari jempol. Berikutnya jari telunjuk. Berikutnya lagi jari Ya karena nggak ada nama, dia tempatnya di tengah maka disebut jari tengah. Berikutnya lagi jari manis. Kemudian yang paling kecil sendiri namanya jari kelingking. Dalam bahasa terenggalek, iki diarani jempolan. Iki diarani penutuh, Iki diarani penunggul. Iki diarani manis. Iki diarani jentian. Beda-beda nama, beda-beda isyarat pula. Jempol ini umarok pemimpin, pejabat, penguasa umarok, pemimpin, pejabat, penguasa harus jempol kalau pemimpin, pejabat, umarok, penguasa, jempol maka rakyat yang dipimpin pun kehidupannya akan jempol perekonomian, jempol pendidikan, jempol kesehatan, jempol oke yuk, Mas Ipin mulai kampanye Mas pertanyaannya nambah ini loh. Lo sampai harus bangga punya bupati unik top bupati termuda se Nusantara. Tepuk tangan untuk beliau. <tuk> es, <tuk> bapak ibu urusan opo wae yang pemimpin pejabat penguasa wes ngekek. <tuk> aku, gara-gara kuile. Iki kapan Noradi juga tak antem sandal. Masa sih aku kalah sama dia. Halo, halo. Dilanjut badan. jempol urusan opo way. Yang wis di jempol karo pemimpin, wis di jempol karo pejabat, wis di jempol karo penguasa, mesti beres. Terenggalek kapan masih pindes nge beres. Pak Bupati, gimana ini nih? Hmm, beres. Pak Bupati, gimana sekolah ini? Hmm, beres. Pak Bupati, masjid ini saatnya direnovasi. Hmm, beres. Entah si net pemimpinnya nggini. Rakyatnya yang jungkir. Dah, kedua jari telunjuk. Ini tukang tunjuk, tukang nyuding. Siapa? Orang-orang berduit, orang-orang kaya pengusaha, penanam saham, para jamaah, masalah opwai, kapan sing nyuding orang-orang berduit selesai, betul? gua ista' urusan opwai, yen sing nyuding orang berduit selesai, hei masjid bangunan selesai, hei pondok pesantren bangunan selesai, mau oh, sing nyuding uang berduit, tapi neseng nah, nyuding uang ngono-ngono gunungui hampok nganti dirijinnya puklek gak ngefek Dilanjut. berikutnya yang paling besar sendiri tempatnya di tengah-tengah dia paling tinggi dia paling besar tempatnya di tengah-tengah tidak ke kiri tidak ke kanan tapi dia netral tidak kemana-mana ada di mana-mana, siapa ini TNI dan Polri milik semuanya, maka TNI dan Polri harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis Mergo Gede duwe senjata halo, halo Leten genet kampung, genet deso deso, genet masyarakat dari tengah niki yang gede dewi, niki ustad, kiai, guru TPq guru dinia, kiai langgar, kiai masjid di tengah-tengah milih umat harus mengayomi umat mangandele ono pilihan-pilihan kepala desa ojo terlalu ngetok keleh memihak leh dukung bingung ke umat. Yonai sing didukung Dadi, bareng orang Dadi, selamatan ra diundang. yo ya, kepaten dalane pangan, dalane pangan toko kuwi Karena ini harus netral, TNI, Polri, Ustadz Kiai harus netral. Mangkane 7 tengah yang paling gede ora oleh Dido, ora keno di gaya ora bocah cilik, dulu nan, jegleng nganggo jiri tengah ya iso. Mereka iki beledek, ini menangan. Nah setelah itu jari manis ini pemuda harapan, maka harus kaderisasi dan regenerasi dimana-mana harapan itu adalah pemuda saya belum pernah dengar ada orang pidato atau ceramah para kakek, para nenek harapan bangsa nggak ada, tapi pemuda harapan bangsa, pemuda nyaut, harapan bangsa Harapan negara, sing kenceng harapan masyarakat, harapan agama, harapan pemudi. Wes, nah, pinggir dewe, cilik dhewe, jentik. Iki wong wedok, perempuan. Walaupun cilik tapi mentes. Jangan pernah remehkan jentik. Artinya jangan pernah remehkan perempuan ingin ajan cilik tapi mentes ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan oleh empat jari yang besar-besar ternyata yang mampu membereskan adalah jentik ono urusan sing Raiso dirampungke, karo diriji papat sing gede-gede sing ngio ternyata ternyatajentik contoh silid pitik Iki wayah ngendok apa ora? Haa, sing nyogrok jentik. Ungkil, lungkil, lungkil, lungkil. Kok ngeren jelatos? Ngendok. Lek beludus orang ngendok. Jentik. Nek sing disogrok ke jempol. Piti -e dobol. Ten. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh empat jari yang besar-besar. Ternyata yang bisa menyelesaikan adalah jentik. Termasuk departemen perupilan Cili tapi mentes. Ngapunten ngapunten. Iki wong wedok simbolnya perempuan. Jentik cili tapi mentes. Jangan pernah diremehkan. Walaupun jentik iki cilik, ayo coba diadu sama jempol yang gede. Suwit jegleng. Menang jempol apa menang jentek Ternyata jempol yang gede akan kalah lemes nek wis kenek jentek Ngapunten ngapunten. Sing lungguh-lungguh nenggone kursi kono kai Para jempol-jempol. Di mana-mana jempol itu kalahnya sama jen Sing banter wonge ben krungu. Di mana-mana jempol itu kalahnya sama jen Di mana-mana kekuasaan itu biasa jatuh dan hancur gara-gara hati-hati -gara. para jempol hati-hati dengan jendek-jendek terutama jendek-jendek kudungan sopong sing ngejok-jok Nabi Adam wis enak-enak manggon ning suarga ngerasaki kenikmatan enak-enak karuan kok terus melanggar wong dilarang mendekati pohon itu malah memetik dan memakan buahnya akhirnya terusir dari surga seng ojok ojokin nabi adang sobo jen ceng banter jen ngapun ten, ngabun ten. Ojo kaget nek wong lanang sebagai suami wiroto-rotok kalah karo wong wedok sebagai istri yang disimpulkan dengan jen Wes ta lanang dadi apa wae, model bojone kalah. Saya punya teman. Titelnya S2 Timur Tengah MA. Oh, keren. Di belakang namanya itu tertera titel gelar akademis MA. lo MA Bapak Ibu. Ngono ku digetak bojone iso muduk kaya bocah MI. MA kena bojo iso MI. Ada rektor universitas ternama gak saya sebut universitas mana dia gelarnya udah profesor Doktor, terkenal killer nyengit, kejem setiap dia datang ke kampus mahasiswa-mahasiswi itu pada tahan napas semua saking ketakutannya kapan profesor Doktor ini kampus nang dehem tok eh, mahasiswa-mahasiswi ngempet ambekan kabeh Sangking wedini, bagaimana dia waktu di rumah di hadapan istri? Satu ketika pas lebaran wayah bodoh pembantunya pulang kampung di rumahnya kan lagi nggak ada pembantu, koncone namu digawe ke teh bojone bareng teh wis dadi kongko -kong nyuguke nganggo talam gitu ora kulino gemeter akhirnya kocek kuta, uh disubeneni karo nih yang hati-hati lagi, ini lagi, gawin repot-repot dikutah ke ke orang pantas di suga ke tamu lu profesor dokter sing terkenal killer kejam nyengit disentak bujuan, so, lelok-lelok, kaya buta huruf ratamat SD Makane ombok kapolres terenggalek ganteng gagah, belengah-belengah kaya ngunukui Sing paling ditakuti siapa? polda, polisi dapur ngapun woi woi woi kapolres mau ngeanteng gagah kayaknya sentak bojone soalnya urip matane tok pelorak pelorak kiai yang ada gak usah tepuk tangan gak penting kiai yang ada nun sewu kiai ini ku ketok alim pinter, pengalaman, wawasannya luas, ngajine runtut, keterangannya enak, gampang dipahami, mampu membius ribuan jamaah, apalagi ketika ceramah, menggelegar, cetar, membahana, dalile jelas, jeluntrung, dunung, penak ngono menunggu ini pas neng job. Nah, pas ning omah digetak bojone, ilang kiyaine kari gobloke. Wis ora isa dalil babar pisan. Mulane ora ana critane kiyai kok isa nyeramai bojone, ora ana critane. Lah kula kalau ten jobo ngene iki mbok nyeramai jamaah 2 jam, jam, jam isa, tapi ning omahku kok nyeramai bojoku kurang menit bae ora isa. Pemenes sampe dalili. Kane nun sewu kula pesan panjenengan Menawi penjendengan kepireng nopo ngertos informasi ana kiai sing nuturi bojone dewe sampai dalili tolong kula dipun kabari Tak paranane aku tak meguru. Ngono kui piye carane? Sampeyan pikir wang wedok nek wis dadi bojone kiai terus api mbel. Saman pikir bang Widodo harus dinikah kiai, dari bujene kiai terus jadi bang Widodo yang suwalihau, nek melakukan dengar begi kiai itu terus bungkuk bungkuk, nek ngomong ngangguk bosok romo inggil, alus gelamit pun apa penjendengan pada dengar saat gendar menikah, epret, kadung kumat ya ngala ngalang-alangi, Iki loh ngalami langsung. alah wis kadung ngetek yo wong lanang njaluk menange dewe, njaluk beneri dhewe wong itu angger duwe pendapat ratau di digawe tapi nek pendapat wong lanang kudu dinggo jeneng wong rumah tangga mesthi opo-opo kan nyorong dengan musyawarah aku angger usul ngene ora kanggo usul ngene ora kanggo pancene wong lanang ngerasa ngrasakno dadi wong itu wong wedok urusane pirang ngurusi omah wong itu ngurusi anak wong itu wong lanang ora ngerti apa beloncon jajal nek percayaan percaya jajal sampean blonco nang no, nggone pasar duwe sampean iki cukup ora lah aku dadi itu wedok leh nyukup-nyukupke karo-karowan pas kaya misalnya terus tak tuturi, tak ceramai, tak nasihati he he, macam ngono. saman ini bujuku, macam ngono. boleh istri gak boleh berkata lebih keras daripada perkataan suami kalau suara istri lebih keras daripada suara suami dilaknat para malaikat apalagi menyakiti hati suami Allah gak akan ridho. kalau Allah gak ridho, sorau rib akhirat Kanjeng nabi kan wesda woh mesti denis bantah orang usah nabi-nabi Nabi-nabi apa? nggak nabi anwar jahit kuih. Hmm. Renois dikonok ke ngono, aku gak di dulu ngap, dulu ngap. Kluyur, kluyur, kluyur, kluyur. Makanya, bapak-bapak, mas-mas, ya kita sama-sama laki-laki, sorry bro, kita harus fair mengakui. Dalam banyak hal, laki-laki itu kalah sama perempuan. Ngapun ten, apalagi urusan anak wong lanangi raruh apa-apa oleh masalah anak gak ada apa-apa dibanding wong wedok Nah, punten bapak masalah anak, wong lanangi cuma penanam modal eh, serampung nanam modal, serangerti ngerti apa-apa selanjutnya wong wedok kabeh yang hamil, yang meteng, wong wedok sembilan bulan lebih mendeh mendeh kuat wong wedok tambah suwe tambah gede, tambah abot, tambah rekoso Nang orang kena di yuk kok kena di ke? masak ke. rampung masak cendel ke meneh oh, ora umba umbah-umbah seleh ke. rampung umbah-umbah cendel ke meneh tambah suwe, ora tambah cili, ora tambah henteng ning tambah gede, tambah habot, lewis gede ngunukai lumah melumah, ampek, digawe mereng, sesek, digawe mengkurep, remek melaku, raiso jejek ngantin degar, degar sembilan bulan lebih kuat, wong lanang rangiro sanggup ayo coba sing lanang, latihan meteng-metengan ayo terbangnya bocah-bocah ini jukukan, ke wetengmu, nyapo wajau jadi copot nondi wajau jadi copot, kuat pirang jam sampean, wong wedok 9 bulan lebih kuat, kemudian setelah itu yang melahirkan wong wedok Wih, sakit dia terkira sewu lorong lompok dari siji wong lahir kewet koyok kulit dikelontok teko daging warasan air mata keringat darah Campur aduk jadi satu, masya Allah sakiti. Wong wedok kuat lan kendel bola bali. Oh. Wong lanang sunat lorone mengunu rawani bale ni kok. Luwong wedok ngelahir keko yongunu taruhane nyawa ke lorone ram menjerit mengerang kesakitan. Wani bola bale, loboro estu bapak. Ngapunten kulang gitu dereng nating ngelahir ke. Neng kulo ngerti ukurane yang sakit. tapi emang pikir bapak-bapak, butun sakit perih wong uang me melebu petanggram petang gram, metu jadi petang kilo. Ikin kau tekan ngomah anak no sing naker ketoknya. Gitu eh. Begitu anak lahir, siapa yang mengasuh? Wedok meneh, me mengemii, mementili. Dua tahun haul lain nih kamila ini dua tahun sempurna iso telaten iso sabar memendiling Iya mengempengi bodoh uang lanang ora iso rametu yo najan disedot diesel desel pangga rametu ayo nerapar percaya, tekan memanggo kok kok kok yo mengapang rametu apa-apa nih duh ini kurang tahun pak bu, halo eh sorry ibu zaman dulu kalau me, eh, mengempengi itu dua tahun jadi anak dikasih asi dua tahun sempurna makanya anak zaman dulu walaupun gak pinter-pinter, walaupun sekolah yang menggunakan, neng akhlaknya saya unggah ungguh kromo nang wong tua nurut-nurut Mergo leh maringi asi dua tahun nanti gede loh cah mentel, kelas enam cah mentel. Malah aku nganti saiki, yuk kapolres bareng loh, Loh, nah kalau ibu zaman sekarang punya bayi dikasih asi cuma dua bulan tiga bulan selesai, wes tukok ke pabrikan Wis susu sapi, jadi sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapi ini sasi. Ojo kaget lih anaknya, jadi pedet. Kongoan sekolah orang mangkat, marah ibu ini disundang-sundang. Om pedet, ayo le ngaji, leh konsumpus mangkat. Yuk ayo ngaji, nyelentik, nyelentik, bapak, ewang pedet. Le ibu itu kok kayak gula sedilu nyang kono. Mmm, pedet. padahal me -ha -ha, mementili itu bu wistoh meneng wistoh ini ceramah aku kok pahalanya besar bikul lima syotin mi atuh hasanatin Sak sesepan ganjarannya seratus kebaikan loh kari ngepengke to ngemi ini loh serut untuk seratus serut serut rongatus serut serut serut serut serut lima ngatus kari ngepengke lagi anaknya nganti kuliah horati sape. Lagi jenenge wong wedok stres. Lalu selanjutnya setelah itu wong wedok sing ngramut anak didi anak gulawentah anak wong lanang rohopo Pemeneh anak cilik gak sakit ya allah wang mbak ternyata hebat ternyata kuat Gendong anak niku mulai isuk tekan tengah wengi kuat Gak anake sing sakit digendong rewel nangis dipuk-ipuk diemban dipok-pok pokone mm -mm, Cep-cep-cep sayang mm -mm, anak mama cantik mm -mm, anak ganteng anak ganteng padahal anaknya korengan anak ganteng <tuh> iso telaten sok sabar ayo wong lanang anak cilik loroh, kongkon gendong 15 menit sempal bunda Pemeneh anak wayah di gendong, nang rewel nangis bapak iso nesu-nesu nangis terus tak banting sisa sisan Wong lanang ini prinsipnya ele, anak mati, gawe meneng. <tuk tangan> Makanya kalau ke biar orang tau tertarik ambil wong lanang yang ungu. to kalah, kalah, kalah. Singgok keluarga itu api elek, tergantung wong wedok duduk wong lanang. Yen wong wedok api, keluarganya api yang orang enakal nakal, keluarganya rusak desa yang ngono. api ada -e desa, saya nentoknya orang wadah, duduk orang lanang kapan desa kita orang wadahnya api-api desa ini api, barokah tapi yang yan orang enakal nakal-nakal mm, desa rusak alamat, negara baik buruknya negara tegak robohnya negara yang menentukan wanita Bilad wanita-wanita adalah tiang negara kalau laki-laki kan cuma tiang caler mangkane urusan opo way dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok luweh urep dicekel wong wedok dicekel uang lanang mati ya. ngono menunggu dicekel uang wedok urep mbah uang ngono mengandung opo jadi bang wedok itu terbukti so ngurep ke barang yang mati. Maka nelayan ngomong yuk gaya, Alah, ngono nuwek kok mati. Kini tak sekali sedelok kok ngurep ngono. Organisasi wilo organisasi. Cobi PKK urep sehinggal uang lanang apa bang wedok. Wedok posyandu, gue petugasnya lanang apa wedok. makanya urip, Cobi posyandu, gak nyekel kepala desa, kobong. Wes, wes, wes. Heh. We. Anggota Polri iso semangat dalam bertugas kuwi bayangkari. ana bayang iso hebat kuwi muslimat karo fatayat. Eh mboh ra digatekke kok. Lah wes saiki hikmahe ngene. Jari 5 iki beda-beda. Nek, gelam kompak rukun bersatu, semua bisa dipegang. Allahumma musillah Allah Muhammad. Dilanjut, dosen. lanjut dosen. Oke, okay. 35 niku, bedo-bedo, baru Tapi yang gelam kompak rukun bersatu, opo, wae, iso dicekel. Urusan beres KAP. Oke, contoh sederhana, ibu masak manual ngulek bumbu gak ulek-ulek ya mesti masuk ngelenggis kapan 3G5 kompak bersatu hmm. nyekel ulek-ulek yang enak bisa cek, nguleknya yang <tuh> lembut cobi misalnya 3G5 kompak, raglum rugon rukun. yang gelam 3G lo rotok ini ya nih nye ngulek wih ya pokoknya nye kompak wih iya. berenak semua unsur semua komponen dari lima tadi mau kompak bersatu beres mesti berkah. mana cewek ayu liwat Arab dada Hadriji limo gelem kompak kok bersatu rukun kok hehehehehehehehehehe katakan nanti apa yang nanti apa yang nantikan? wui wui mulai bareng wui wui. Allahumma sihala Muhammad. Sik, sik, kalau paringi contoh. Halo? Halo? Eh, arep dadah cewek loh. Nek 3 jilimongi gelom kompak. Eh, eh, cewek. Ayo dadah. Begar bareng gerak. Dah. Enak. Tapi nek sing loro gak gelom. Begar bareng gerak. Sing loro moh. Mm. Angel. Mm. ono musuh, ono musuh. ono musuh. Ayo ngantem, ayo ngantem. Di komando, kompak. Gegem bareng gerak, lep, enak gue ngantem. Nah, coba, misalnya sing gelemek lo rotok iki. Paham gak? Paham gak? Nah, selanjutnya, ayo. kalau sampai nih lapotoh, ngopotoh, kok dikongkon ibadah hambik gusi Allah. Lah saya sering sampaikan, ibadah yang bernilai pahara besar, ibadah yang bernilai jihad itu sesuai profesi ngapunten ngapunten yang pedagang ibadah yang bernilai jihad ganjarane gede yo. Ya, dagang yang jujur aja ngapusi aja ngurangi timbangan aja ngentet meteran yen guru ibadahnya intisyarul intisarul ilmi nyebar ke ilmu yen TNI ibadah yo, ya, pertahanan keutuhan NKRI yen polisi ibadahnya yo, kamtip mas. Niku yang bernilai pahala besar ojo diri. Nah, polisi kau poso terus. Misalnya Pak Kapolres menginstruksikan seluruh anggota Mapolres terenggalek wajib puasa tiap hari. Akhir kabe anggota polisi poso kabe. Nau wong kelangan sepeda motor lapor Pak lapor Pak sepeda motor aku hilang Pak. Urusi Dewi aku lemes. Iki malah poso, ini malah posone polisi orang keterima. Mulanya polisi itu poso orang-orangnya. Tambah seneng wis males poso diomongin ngene. Sing penting mas, kondusif. Uno. Wilayah hukum terenggalek aman dari pencurian, perampokan, tindak pidana dan kriminal. Terus dalan-dalan kayak ora ana cegatan. Nah. Ora usah tepuk tangan, ora penting. Maksudnya orang orang cegatan ki artine warga terenggale ih wes sadar hukum kb bukan cuma taat hukum tapi sadar hukum wes orang no pelanggaran, ini orang no cegatan, orang orang pelanggaran, anggitmu, orang orang cegatan terus orang nganggu helm dijarke. kendaraan orang orang surat suratnya dijarke ngono nggak mau pikir polisi bentuk ngono boh Oh jadi polisi kudu di sekolah dicek bayare larang pinter-pinter polisi ku yang gitu orang pinter piye ngopi no warung ini ketok uang numpak sepeda motor gak helm an youtuber maksudnya youtuber lagi Arab ngelengke helm wi penting soalnya dasmu wirgane larang oh diinggir ke, hei prit, minggir minggir, lah seorang eleman se kan pedih, pedih ketilang, gak? akhirnya ngomong, damai pak, damai pak, gaya murah, gana toh? woi ngewis damai lak terus ngetok ke duit to. toh? duit bantok na polisi ngono toh? ditompo na pembatan? <tuh -tuh> seorang banter, ditompo na pembatan? iya ini orang ditompo, polisi bento neng mergok polisi cerdas arep nompok tekok disi ikhlas porak gue lah gue pengen selamat, pengen aman mesti lah mau jawab, ikhlas pak, ikhlas pak nah barang gue wis jawab, ikhlas duit ditompok karo polisi leboke sak, surat tilang ditokke ke haret haret haret haret haret haret gue We wadih tau, pak kok seh ditilang pak Lah gue ikhlas kok kan wis ikhlas, Lah duitnya gue apa Leboke kota amal masjid leka ono diparing ke anak yatim, kau yang masih pinwau wow, duite, angketmu gue ngopi gue rokok, yuk polisi biean. Halo, loh ciremeke, ambo polisi terenggale iki ono program subuh keliling dari masjid ke masjid, jumatan keliling dari masjid ke masjid, kalau ingin nane ramadan traweh keliling dari masjid ke masjid dari desa ke desa, top. Mbak Anggota Mapolres Terenggalek, ya, yasin apal kabeh, asmaul husna apal kabeh doa hafal surat yasin sing agama Islam. Makanya gue numpak sepeda motor orang anggu helm, onok razia polisi yang bawa ayat kursi, Ramandi. Polisi ini apal yasin, terima bawa cakai ayat kursi. Ini maknanya apa? polisi, band Mandi, ya batinnya kudu diisi, ya yodikir, ya wiridan, ya ngapalke Yasin, jagani wong sing apal ayat kursi. Pengen mandi ya kudu tirakat, kudu poso. Wong kewan mawon sing ahli poso mandi-mandi kok. Hoi. Macan ini diarani raja hutan. Mergo arang-arang kulino poso berbulan-bulan baru makan maka semua binatang tunduk semua binatang takluk dia berwibawa macan mergo ahli poso loh tawon masya Allah entupe orang kaya entup munu. top yang dikeluarkan madu tawon nih kulino poso mangani arang-arang gak nek mangan milih-milih ora sembarangan dimplok Kelemangan sehari-sehari ini kembang tok, lo kulino poso meneh, ulo ahli poso, namun tau ngerti, ano, ulo gak gahayemi panganan, ulo celuta, mangani arang-arang kulino poso, mulau upase mandi, pitik disembur, mati kebo, semenuk gedene disembur, gelimbung, mergaulo kulino poso, woi woi ya dicokot dulu, cetit hmm, lemes, Zaman sambian, cepet ketulungan, oe tapi zaman dicokot pedos, rapopo, paling ya dekok mana merga pedos ratau tirakat, ratau paham? paham? bahkan pedos gak ngerti nilai Mulane nih, randu weisin mbak ngumeti desa, rakatoan ya biasa waduh lanang ini kadung memuncak nafsu ini, waduh swedok, raper perduli akeh huang ketak waduh swedok kok bokongnya ter ter melawayung orang mungah, celingkrik, peluk-peluk ini orang duwe akal duwe meng nafsu woi woi bahkan dia nggak tahu nilai makanya salah pilih terus, contoh tangan-tangan sampeyan nyekel berlian semeniki Regane lima las miliar, berlian murni, yuk. Nah, terus tangan kiwa sampean, nyekel suket saat tekem, paling regane saya rupiah Nah karo-karo toke yang wedus, kira-kira ambil wedus yang dipilih berlian nopo suket, yang bantar suket nopo berlian, berlian nopo suket, hmm. dasar wedus. Nah wedus yang guyu, nyapa kok milih suket, enggak tahu nilai. Ngertine wedhus sing penting wetenge wareg, sing penting nuruti nafsu ne weteng. Mangkane milih suket sing regane rupiah, padahal andaikan wedos gelem cerdas siti, ndekne milih berlian wi regane 15 miliar, luwamu ditukoke suket entuk suket patang puluh kabupaten. Tapi mereka gak tahu nilai, malah milih suket saat tekem sing regane mung Dus, uripe mek cuma nuruti nafsu ne wateng mula nek nek ano wong tugu wong terenggalek urip kok mek ga nuruti nafsu ne wateng ngai wong kui podo karo para wadus-wadus sekalian yang saya hormati bahkan mohon maaf, halo orang yang hidupnya hanya ngurusi nafsu weteng orang yang hidupnya hanya nuruti nafsu perut maka harga orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut apaan tuh oi, oi. dilanjut teman-teman oke neen Ustaz, ustazah, tugasnya ya, ya mulang. Nek kiai ya ya wirid dongo, Ngaji ngene iki, ibadah yang bernilai pahala besar, bernilai jihad. Ngono lho. Ngapunten, ngapunten. Woi. Woi. Woi. Dilanjut boten? Dadi ana ana tugase dhewe-dhewe. Mangkane Kullu malu ala shakilatih. The right man on the right job, the right man on the right, please. Iki aku ya ora ngerti artine apa orang ngerti. Ya ben pantes tak ngono wae. Kau ora ngertine wis ora apa-apa. Pokoknya mantuk-mantuk ngeten mawon, nggih. Ya. Muter tasbih nek Kiai Wer wer wer wer wer Sumiyati Sumiyati Sumiyati wer wer Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri Sulastri lana orang suge-sugeh wikibadai jihate nyumbang Nopo? ceng banter, nopo? enggak naja salah lalu ini nate ke taman sugeh, mobilin lu parang miliaran lalu jatuh keliling pondok, pas bangun pas bangun, pas bangun lantai tiga begitu lalu jatuh lah, kok ngomong ini, bangun ya iya lalu dongaknya ya yai, moga-moga okay. cepet rampung, langsung tak ngomong aku rabut tuh dongomu dongak dewe, ngerusak hadis, mau hadis cetok, ya dunia biar bati asyia, tegaknya dunia dengan empat perkara, satu bi ilmil ulama dengan ilmunya ulama, ulama berjuangnya pakai ilmu, dua bi adilil umarok, keadilan para pemimpin, pemimpin berjuangnya pakai keadilan ibadahe pakai keadilan, tiga bisa khawatil agniyah, lo mane uang suge suge Iwang sukegui ibadahnya iluomo nyumbang, legi wong sukegui ndong ake yang rusak hatis di sini. Mula ne wong sukegui ne wiritan boten, ya Allah ya rohman, ya Allah ya Rahim ya hafitu ya nasir, ya wakilu ya Allah. Boten, wong sukegui wiritan ne, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya wasi, ya koral, ya botol, ya kayu, ya cek, ya kiro, ya rekening, ya transfer. Ojo ya sami uya pasir makanya ya kepengen sukses kepengen berhasil maupun nah, semua menjalankan sesuai tugasnya aku matur umpama mau bangun masjid rapat wong 10 kok kiai kabeh rangiro dadi bangunannya masjid mau bangun masjid rapat wong 10 kiai kabeh rangiro dadi nah sing rapat kiai kabeh sici muter tasbeh siji buka kitab sici golek takbir sici wiridan sici gobek gobek terus apa dipikir bangun masjid cukup, allahu akbar terus menara mudun, daku, orang iso mulani ono ikhtiar, ono tungo lek sana sampean, ono usaha, ono tu, du. ono, ono usaha, jawab ono usaha, ono tu, du. ono, ono usaha, lho? usaha tanpa dungo sombong nih. rumong seorang butuh kek si Allah, dungo tok tanpa usaha omong kosong. Mengandalki dong orang kelemusan kelasnya Pulau Sampean loh Untuk karo bocah pondok Wayah ujian sekolah Ujian orang oh, gelem sinal orang kelem belajar Mengwi ya pengen lulus iki mesti siji, rangi roh lulus, loro Mulai jadi dukun Tunggale bapak-bapak pengen duwe anak eh, Anggir bengi bujunir atau apa-apa Tifate -apa. hai dong Saya mau turun jebablah itu singkap sret al -patekah sebul wetengnya <tuk> sesuk ya ngunoneh, buka seret al-patekah <tuk> sakit mateng, apa-apa? al-patekah ya patekah, tapi ambil di ngonoke di ngonoke jadi akar-akar ya Allah nah saki yang iya yang harus ngerti ngono gue saya kira dengan guslo genah geng ya. to Allah kok ngongkon guslo ibadah ibadah. Nyapot to menungsoki kok di kongkon salat, di poso, di wiridan, di kongkon diger, ngaji gini di mengabdi gini. Akhirnya gus Allah ngongkan ngongkon guslo sampe menungsoki jadi kongkon kongkonan. Gimana bangke? Emboiran eh, nyaut gitu, eh Wong niki ayu-ayu kok on ya modelnya. Nyapo, Gusti Allah kok ngongkon menungso, di kongkon dikongkon di kongkon posoh, di kongkon sodako, di kongkon Quran, di kongkon diker, kongkon wiridan, kongkon ngaji, Gusti Allah kok ngongkon, by akhirnya menungso iki dadi kongkon kongkonan. nyapa kok ngono, niki mergos sangking sayangi Gusti Allah yang menungso. Mulane di kongkon terus. Kiai niku nek sayang karo santri nih, ya santri sing disayang gue dikongkon terus. Guru niku nek sayang karo murite, ya murite sing disayang gue ya dikongkon wai. Komandan gini sayang karo anak buah karo anggotane, ya justru anggota gue dikongkon nih terus. Wong ibu-ibu lo nek sayang karo bojone, yo ya kudu ngongkon neng. Bohong <tuk> <tuk> mergosa ya Allah, ya karim mergosa sayang sangking sayangnya Allah mulanya kulau sampean dikongkong sholat, dikongkong ngaji tujuannya apa? kulau sampean benda tiwong api lenek wis api, arpie Ngeten baru kulang bocoran langsung niki. Ya juga atau omongi Ngeten gak? Nge? gusya Allah niku Dua rencana, ya, sesuai dengan rencana negeri Allah. Sombayu, san sampean sampean ki Arab dilepok ke suar ko, kurun apa badan? Popo, po? niku rencana negeri Allah wesui menungso ki Arab dilepok ke suar lah Le niku panggonan seng api. Nah, Pulau Saman di Tongkon wong Api. Ben pantes dilebok ke suargo mergo suargo niku panggonan seng api, namung pantes dileboni wong api. Tak beleni, tak beleni, mergo suwargo niku panggonan seng api, namung pantes dinggeni wong seng api, wong elek, wong nakal dilebok ke suargo yora popo. Tapi ora pantes. Nyapa kok gak pantes? kapien wadah. Sampah diwadahi kulkas. Yo apa-apa nek kulkas-kulkas Tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapien wadah. ono teletong diwadahi rantang. Yorapa ya opo bung rantang-rantang nge dewe, tapi ngono kui yorapan, ya tas merko kapi en, wadah ngulani ono yang sak pu cuneo, ya. sungwi to waiu, kepe sunglu aduhai imuti yahut bae nol menol menol semok kebele nok ke monto ke molek kinyis kinyis kinyis kinyis, bae henol denok denok debleng, le seng lanang weweli, ake seng ora tri mo, nyapo merko kapi en, wadah bocah ngono-ngono kuwi nganggo sarung regane limang juta, ya ora pantes. Kapeken wadah. nah aku ya pantes. Kan sing diiseni kuwi Eh, sorry, sorry ya. Apa-apa nek ora nek wadah ya ora pantes. wong lanang ya, cili metekel kunting neng loro loronen Kuru loro loronen nanti sabuk juara tinju dunia kelas berat eh ya melorat melorot, melorot. KPN KPN wadah Allahumma Allah Muhammad ibu-ibu kalau tanglet, tolong dijawab penjenengan yang injing-injing ngedusi anak sing saya cili penjenengan injing-injing ngedusi anak sing cilik cili ini jenengan tujuannya ngodoh anak, nopo nyenengke anak lo ranyaut, saman duit anak cili isu-isu anak didusi ngoteni tujuane tujuaneh gudo anak no nyenengke anak, Nyenengke. tapi anak niku ku yang macam-macam, pinter ono sing orang pinter, ne anak cili kok pinter didusi unuku seneng, gua guyu malah ngerewangi ngosok yawae, lekak lekak, wibo cah pinter. Nenek bocah ora pinter, harap di ya goda-goda kan karo sekaroi buneh, pelawa yang canda, cok di kopi ya ya kaya anakmu ngono wui, nyapa kongono, ngegerangan nih yo ya setel, niku bocah cilik, gini abang ge, ono sing pinter, ono sing ora pinter, paham, niku bocah cilik, lah kulo sama niki, senajan wedstua tua, kan bekase bocah cilik. Mungkin ini kira paham bor atau jamu. Kalau sampai angin najaan wis tuwah, kan bekasnya bocah cilik. Yang ini kira bocah cilik sing wis tuwah. Rupane yang ini ingin kira bocah cilik sing wis tuwah. Mulanin najaan wis tuwah, yono sing pinter, ono sing ora. Pinter sehingga kalau sampean diulangi kondongo, zidni ilma warjuk Fahmah, ya Allah, mugi kulo panjenengan paringi tambahan ilmu, kersani sempurna leh kulo nurut datang penjenengan ya Allah Gusti mugi Kulau panjenengan paringi faham kersane kulau saged nikmati ibadah datang penjenengan ibadah niku nikmat Bapak Ibu nek kulau penjenengan faham salat niku nikmat nek kulau penjenengan faham ngajinya teniki nikmat nek kulau penjenengan faham berarti niat ngaji tenanan Soalnya sing tekono iniki macam macam ono sing niatin ngaji tenanan golek Ririta gusti Allah Cirine tandane merhatai kee, gatake dipireng ke, apal ke, niat dia amal Ono sing tujuane sekedar pengen ngerti anwar Zahid toko parek Ono sing sekedar pengen petuk anwar jahit. Cirine, ya, ket mauleh menteleng nyawang aku. Orang merhatai tapi bayang ke Lainnya bayang kee kok, danio ya aku tadi bucin wong nah, no, orangnya tidak akan gudung kuning kok Allahumma sholli ala muhammad posan itu nikmat, nek saya sampaikan faham haji nikmat, nek saya sampaikan faham tapi kalau ini jawab nikah, nikmat, tidak apa-apa banter itu ya, Rabi niku nikmat, tidak apa Nek faham Nek rafaham, ya orang ngerti Mulanya ada bocah wedok, dirabik ke tuane tuane, Nangis jerit-jerit, kosel-kosel Mergaurung, faham Bareng untuk sepuluh dina loh akhirnya Meneng ambek mesam, mesam dia Lagi faham <tuh> Senggu ki ya orang Bapak ibu, jamaah sekalian, nyon bangapunten, nyon bangapunten, jadi aku tekok meneh, tekok meneh, wuih bocah cilik karo wong tua, niku umumin luweh pinter sing pundi, e -e -e -e -e. bocah cilik karo wong tua, umumin luweh pinter, wong tua, mulane ne ono bocah cilik kok pinter, reram. wong wong lek like ngomong dek, iki bener saya cilik, tapi koyo wong. Wah, merga pinter. Karena orang wong tua neng bodoh goblok. wong maling ngomong begini. Dek, Wong iki bener umur tua. Tapi modelnya kayak bocah. Makanya bocah cilik karo wong tua niku gaya neora, podo, bocah cilik, loro, disonteke, pure, senangis berontak kosel-kosel. merga gak faham. Lek like disonteke niku ben sehat. nenek wong tua loro, disonteke seneng, mapan sampai bukongnya dicenteng-centeng terus no. kadung nyenteng dan no, ngerasa disontek itu ya kecewa tewas nyenteng ras itu disontek ya Allah ya Allah mungkin ini mau ngerti boh ora tidak ngomong model gini, nah saya sama nih faham ibadah ngerasa no nikmat aku teko woi woi omong-omongan yang paling enak, paling seneng nih, gue omong-omongan kali Sinten Lahaulah, wah iserondo, error omong gue. Nih, omong omongan yang paling enak paling seneng nih ku omong omongan karo kekasih, gini bangge. Eh berapa rapati semangat. Omong omongan yang paling enak paling nyenengke nih ku omong omongan kali kekasih, gini bangge. Ayo lihat apa omong omongan kali kekasih saking enak eh kepingin cepet nang wis apa kepingin ora wes-wes? kepingin cepet nang wis apa kepingin cepet ora wes-wes? nah kekasih sing sejati niku sinten Gusti Allah zikir omong-omongan karo Gusti Allah kekasih salat omong-omongan karo Gusti Allah kekasih jadi aku teko sampean lek nglakoni salat tengah-tengah salat ngono kae atine sampean niku kepingin Dang wes, apa kepingin ora wes wes? Guh yo, jadi omong-omongan karo kekasih, sama nih sholat pas tengah-tengah solat lho kepinginnya ora wes wes, apa kepingin dang Terlalu jujur. Niku tandane ati nikuloh sampe yang durung beres. Menungso niku tergantung atine bapak ibu. Lah atini menungso niku dasar ya api, hati manusia punya kecenderungan baik. Makanya atini menungso ibu, seneng nang api, gak seneng nang elek. Nek dijak ngelakoni api, ketok api, seneng, le dijak ngelakoni elek, ketok elek, gak seneng. Niku dasar ya atini menungso, wae hati manusia itu cenderung. Pada kebaikan. Mulanya saelele -e wong tetap kepingin dua anak si ngapi. Gini apa bangge? Tak boleh nih. Saelele -e wong tua tetap kepingin dua anak si ngapi. Gini apa bangge? Orang no wong tua dari maling kok dua cita-cita anak dari rampok orang no. Utang anak le bapak ini maling sukses le. Melebu metu penjara pengpitulah. Besoknya gue tujuh dari rampok internasional orang no tetap cita-cita niku semen mondok ya lepen koyanwar jahit kaili hepe nak kaya ngomong saat jam hasil lewe sketo kaili ngalah-ngalah kaya Ngalah gajinya kapolres nemulan kaili gaji pokok na cepet rani uakhe ya halo halo lo saat nakal-nakali wong tua kepingin dua anak api wong wedok sing nemakal kaya lo wong wedok nakal jenenge wts wadah titip senjata anda singgarani PSK perempuan suka kelon. Anda sing nyebut pelacur disembeli alat mancur. Ya, Terkenalnya apa jenenge? I love you. <guruh> Mari dilapisi tinggal melayu. <tuk> Wih rano kok sing dua cita-cita anak itu tiba gak gak dari lontein rano. Raneh. Lho apa jenenge ngono kok wang wedok nakal lah ngomongi anak gini dok. Ibu lonte hebat lo dok. Suwengi songandang ke manuk rolikur kok ibu. Lah besok sok kudu bisa iso ngandang ke mano saya ket dook subungi, ya, no. ya cita-citani kepengen anak ibe doh jadi kok. Merkod dasar hati nih menungso api, sah cerewet-cerewet he wong wedok. rau no. sing dua cita-citan dua ibujo cerewet rau noh, tetep pengen dua ibujo sing api. Dasar hati nih menungso api, hati nih menungso nih koyo irong, halo, loh, irong seneng nek petuk sedep gak seneng nek petuk basin mulanya irung ini ketemu sedep ketemu wangi, seweneng sampe mekrok-mekrok ketemu basin, gak seneng sampai nyengir-nyengir ini -nyengir. menungso nek ketemu api seneng, nek ketemu elek gak seneng cuma kadang ada irung, gak beres ambu wangi loh gak seneng ambu basin malah seneng gue jenenge irung rusak Ono menungso seng atine rusak ono anu gue ono, wong lanang atine rusak ono anu gue lungguh lunggu cecer pucunai tewei gak kerasan, Udu ngalih tapi ini lungguh jajar rondo jadi beng anu mau, iso husu tawadu neng tumak nina ono anu mode, we merke hati ru, ono wong wedto atine rusak nyekel hp gano gue ya, titel pun pucunai tewei juga seneng blas, jadi angkat nyapa, nelpon, lepon lo tapi nek sinelpon wong lanang liya iso senenge sampai mobet mabet. Saman kok wis suwe gak aku. Enten apa boten? Hmm, wonge nganggo kudung. Merga atine ru Nanti band botan rusak, dibimbing melalui ngaji ngeten niki. Mulanya salut Pak Kapolres, peringatan hari Bayangkara, hari ulang tahun Bayangkara. Dikahi pengajian, tujuannya menyatukan umat. Moga-moga saya mengatur akan menonton manfaatnya pun. kurang. Ngundang, meneh Eh, jam rolas, Eis, jam setengah, ya wis. Es tuh gula. Engkang doif, kulo engkang bodoh, sedoyo lepat keterbatasan, kekhilafan dan kesalahan. Saya itu nyuwun agungipun ibuun bangga Mugi-mugi sedoyo manfaah maslahah barokah Fiddin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongo muko-muko, Indonesia niki dipunparingi paringi pemimpin yang terbaik oleh Allah Swt, membawa kebaikan dan keberkahan untuk. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mudah-mudahan akidah ahlu sunnah Wal Jamaah tetap istiqomah di bumi Indonesia, keutuhan NKRI dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. <tik> al hadinniah wa al quliniah din Bijayhin Nabi rahmah wa syafi'il ummah. Binniyat ad du'a wal qabul wa ijabati sholul husulil amali wal ma'mul. Bijay Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawaina wa ala man nawu bi Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil'ana minarrahmanirrahim Imaniki wa middin Iyakan abudwa iyakan usta'inuh dinas surat al-mustaqim Surat al-ladhina anamta alayhim Gairil mawdubi alayhim walabdha adliin Rabbi gufirli wa liwalidayya walil mu'minin Amin ya rabbal alamin Allahumma salli'ana salli'ana salli'ana muhammadin wa'ana alih Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Angkuli suhabadi rasulillahi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma j'al jama'ana jama'an marhumah Wasulatana sulatan mubarak Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asumah. Allahumma innaka ta'alamu dhunubana faghfirha. Wa innaka ta'alamu uyubana fasturha. Wa innaka ta'alamu hajatina faqdihah. Kafabika waliyah wa kafabika nasyirah. Allahumma sabit imanana wa nawir kulubana. Masalimna fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma as lana dinana Al-ladihi umurina Wa as-sulih lana dunyana Al-ladihi ma'ayyushuna Wa as lana akhiratana Al-ladihi ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana Fi kulli khair Waj'alil mauta rohatan lana Min kulli shar Allahumma lakal alhamdu wa minkal kharju Wa ilaikal mushtaqah Wa antal mustaan Wa alaikal balau Wa la hawla wa la illa bik Rabbana atina fid dunya Hasil dan akhirati hasenatan waqin a'zab an a'zab an-nar a'zab an-nar waadakhilna aljannata ma'an labrar wa fadlika ya azizu ya ghaffari halimu ya sattari ya rabbal alamin tajallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam maa huwa ahluh bifadli subhanarabbika rabbil a'izzati amma yasifun wasalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin alafu minkum alaikum warahmatullahi wabarakatuh